Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, leslor dimanapun anda berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 kita simak satu jam yang lalu, Ibu Siwi mengunggah sebuah postingan foto boneka pengantin dan salfok dengan sebuah kalimat, persahabatan. Ada pernikahan pasangan artis fenomenal yang akan disiarkan live. Wow, bakal ada pasangan artis fenomenal nih, bersahabat, yang akan disiarkan secara live di Indonesia. Dan salfok juga kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi siapa ya, the next pasangan Leslar ada yang bisa tebak wow, ada pasangan the next Leslar nih ya, persahabat ya, hingga komentar pun banyak sekali dibanjiri oleh para sahabat kita lihat persahabat ya, di sini ada komentar dari Asila Pratama mengatakan uhuhuhu, Leslar mah the one and only wow, hanya Leslar yang pasangan fenomenal katanya persahabat ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Putriani underscore ZN. Leslar selalu di hati katanya tuh. Bangga banget ya bahwa Leslar memang terbukti dukungannya. Memang banyak banget dari orang-orang yang selalu mendukung dan men support dengan tulus. Kemudian juga persahabat dari akun Auliana 0313 situ mengatakan dalam kolom komentar terserah aja mau siapa aja ditayangin tapi bagiku tetap aja Leslar is number one wow bangga sekali Leslar selalu menjadi nomor satu walaupun banyak ada pasangan-pasangan artis persahabat ya hanya Lestina dan Rizky Bilar yang selalu ada di hati masya Allah mudah-mudahan ya tetap konsisten untuk fans sejati Leslar mudah-mudahan selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya idola kita. Kemudian persahabat disimak juga di unggahan Info Langit Music yang mengabarkan jangan lupa persahabat ya untuk semuanya mendukung artis-artis pilihan kalian di ajang Telkomsel World 2022. Kali ini persahabat, ya nominasi favorit solo singer. Di situ ada Bunda Lesti Kejora yang masuk nominasi. Saingannya ada Iwan Fals via Valen Denang, dan Rosa. Wow, saingannya luar biasa banget, sahabat ya Tetap kita tentunya buktikan bahwa Bunda Lesti bisa mendapatkan predikat solo single terfavorit Disimak juga sahabat di kalimat caption info yang dituliskan oleh Langit Music Kamu pasti punya dong penyanyi favorit yang lagu-lagunya menemani kamu melewati hari Nah, gak pakai lama, gak pakai ditunda vote penyanyi favorit kamu yang ada di nominasi favorit solo singer Telkomsel Award 2022. Cara voting di media sosial dibersayaati ya. Yang pertama, kita semuanya harus follow akun Telkomsel dan SCTV. Berikutnya like foto nominasi favoritmu. Selanjutnya satu akun dihitung satu kali vote. Berikutnya voting dapat dilakukan di akun Instagram, Facebook dan Twitter SCTV. Selanjutnya periode voting 13 Juni 2022 dan ditutup pada 20 Juni. 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Itulah info ya yang kita dapatkan dari langit music. Yuk langit musik aja sudah menginfokan nih. Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai karya-karya idola kita. Selanjutnya persahabat simak juga diunggah terbarunya Bang Boril Satu jam yang lalu juga ini mengunggah foto terbaru nih persahabat Wow stelisnya Bang Boril Sudah rapih banget ya hari ini Dan salvo juga kalimat caption yang luar biasa banget nih dari Bang Boril Bismillah saat kita melakukan kebaikan Sebenarnya kita sedang memberikan kebaikan itu untuk kehidupan diri kita sendiri Tetap semangat Wow Kalimat kata-kata yang sangat luar biasa banget ya. Ini bisa didirikan kuetes untuk hari ini. Mudah-mudahan Bang Boril selalu sehat, selalu menjaga idola kesayangan kita dimanapun berada bersahabat ya. Kita bangga kepada Bang Boril yang selalu setia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Doakan selain terbaik apapun yang dilakukan hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan berikutnya juga persahabat yang perhatikan sebelumnya Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto perhatikan persahabat yang di postingan foto ini salfok dengan nama Lesti dan Rizky Bilar wow, nama Lesti nama Rizky, dan nama Ariel ini sepertinya persahabat ya Menggemar setia Lesnar Luar biasa banget ya Bang Boril hanya memberikan emot ketawa tuh Luar biasa banget Doakan saling terbaik ya untuk keluarga besar Idola kesayangan kita Kemudian persahabat Disimak juga di unggian Sahabat.de dengan Lesnar ini menginfokan Bahwa vlog Lesnar Entertainment Momen vlog yang luar biasa Saat Bunda Lesni dan Papa Bilar Saling tuker peran Persahabat ya ini Untuk viewersnya sudah hampir satu juta, wow ratus, 800 sahabat, ini hampir satu juta yuk kita genapkan satu juta, mudah-mudahan vlog-vlog Lestar Entertainment ini bisa masuk jajaran trending amin, kita masih menunggu kejutan lain dan pastinya judukan vitamin terbaru berikutnya di siang hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya